Beli stasiun, jadi mentah, check-in, check-in lagi. Sari, udah mau masuk, jadi <San> yang pada udah gak sabar ketemu MLBB All Star komen di bawah, tapi video ini diupload. Pas udah selesai acaranya, jadi <San> aku nah, kita lancar ya. Cuaca hari ini mungkin. jadi sampai jumpa di suara nah, ini. Jadi kita santai aja. Okay. Lagi ngincar kalau misal enggak ada yang duduk di ujung mau mm. indah <laughs> Later. Ah, akhirnya safe landed, guys. <laughs> kita di mana kah ini? Surabaya. Surabaya. Kita jadi area-area Surabaya dulu. <laughs> Halo,น้อง nostalgia ya sama Sering berkelana ke sini, guys. In minutes later. Guys ketemu lagi. Kita udah sampai di venue, tapi kita mau check in dulu, sama mau cari makan dulu. Karena tadi udah rame banget. Lupa di video ya mas dari pertama. Iya. Udah, udah fokus duluan sih. Iya. <laughs> kita cari apartemennya dulu, mau check in dulu. Oke. Okay. Bye. Yang kita nyari kamar guys. Hmm. Ini bener-bener apartemen yang sangat ini ya. Gak tau deh, misterius. misterius Kita mau cekin aja misterius ya, <laughs> ya Kayaknya uh, Terus pencet Dua tiga, Dua, tiga. Nah. Ini atau ini Kita We speak Dua. Dua tiga Dua tiga ya, Cuk, ya guys nah. ya Jadi ternyata banyak bervariasi ya mm -hmm. terus kamu baca tadi ya kotaknya oh, gitu. Melbooks ya Allah. jadi ikutin arahannya baru bisa jadi, tadi ya aku nyari kunci itu sampai itu tekan lantai 23 di sebelah kanan e, kartu akses membenarkan semangat ceh I, apa katanya pakai kartu akses Temukan, cari kotak surat di dalamnya terdapat mailbox lagi. Ambil kunci tersebut dan tap untuk akses login. Oh. Itu. Eh bukan. Kok <gulit> ini dah? Ini apa? Enggak ada keduduk ya? Enggak ada. I no, no. WIB itu jam 847 berarti di Bali jam 947 hari apa ini? hari Sabtu kita udah siap-siap mau keluar dulu untuk beli oleh-oleh atau sesuatu yang bisa dibawa pulang kita mau room tour dulu sesuai requestnya kalian mau lihat-lihat gimana sih fasilitasnya di apartemen yang kita stay buat Semalam, dua hari Jadi kita mau lihat ini apartemennya agak-agak misteri gitu Jadi dari hari pertama kita datang itu check-innya sendiri Terus si uh, yang in charge adminnya itu nggak tahu dia owner atau yang memang in charge di uh, WhatsApp gitu untuk ngasih tahu Cara check-in di kamarnya Jadi pas nyampe itu Check-innya sama sih jam 2, Mulai dari jam 12 sampai jam 2 Dikasih tahu di itunya, e, Bookingannya Terus pas kita nyampe Itu e, Kita di lobby Terus kita bilang ke front office-nya Terus katanya Check-innya enggak lewat mereka Tapi lewat e, Nomor yang udah di Simpan di bookingan itu Akhirnya kita telepon Ternyata Cara check innya itu kita harus ngikutin Panduan yang udah dikasih ke kita Lewat uh, Apa ya Petunjuk Jadi kayak ngambil kuncinya itu di box gitu Kita baca Langkah-langkahnya lalu Kita cari kuncinya di ruangan Terus udah Disiapin kayak box-box gitu untuk masukin Kuncinya dan yang kemarin Uh, nyari kunci itu Wena karena lagi ngurus-ngurus apa ya kemarin lagi ngurus-ngurus ada something juga jadi kalau udah capek pengen check in cepet, jadi kita bagi dia yang nyari kuncinya dan itu petunjuknya lewat di dinding juga ditempel jadi kayak kita harus baca nggak tahu tuh gimana caranya dia nyari kuncinya kalau sempat nanti mau videoin itunya juga uh, Tempat ngambil kunci pas lagi ngebalikin sekuncinya, jadi kita ngambil sendiri kuncinya. habis itu, dikunci udah ada nomornya, nyari nomor kamar, dan e, itu ku, dapat kunci. dua Kunci untuk akses masuk sama akses parkir. Jadi, di sini itu modelnya, kita nggak boleh masuk di area lobby kalau nggak bawa si kunci itu di tab. Jadi pintunya nggak boleh kebuka Dan Itu masih di lobi. Terus Itu aja sih, kalau mau naik lift juga Nggak boleh orang sembarang Gunain liftnya, jadi harus yang punya kunci Untuk Akses ke Liftnya oleh kita bingung, kita nggak tahu, kita coba pencet doang Dan itu liftnya Kita nggak kebagian untuk turun Di lantai 23 Karena kamar kita di lantai 23, jadi kita harus Tap dulu Habis itu baru uh, pencet lantai yang kita tuju dan kita apa ya kemarin nggak nggak tahu gitu caranya sampai dibantu sama Cici-cici Surabaya kita harus step dulu lalu uh, pencet angka 23 biar kita bisa diturunin di lantai 23 kira-kira kita berhasil guys setelah beberapa kali ya kayak ada 2-3 kali liftnya kebuka tapi orang lain gitu yang masuk dan keluar gitu kita juga Nggak sempat perhatiin kalau ternyata dikunci itu buat di tap dulu gitu Akhirnya kita sampai di kamar, buka kamarnya Terus kita mau uh, room tour dulu fasilitas di uh, apartemen di dalam Pakun mau Surabaya Jadi lumayan sih kayak um, dekat banget gitu sama Sama... Mall, eh, karena emang tinggal di dalam mall gitu, kesebelahan aja, connecting gitu. Di uh, event kita itu bener-bener di lantai 2 ya, di main lobby kalau nggak salah. Eh, lantai 1, jadi biar cepet aja ke venue. Terus uh, ini kamarnya lumayan oke okay sih, kayak dia itu uh, twin bed. Sebenernya ini kata si bapaknya ini bed yang twin Cuman satu aja, gede gitu Tapi ada buat ditarik lagi di bawahnya Jadi bisa muat tiga orang gitu Dan Kita stay berdua Jadi temanku gak jadi ikutan tidur di sini ya udah kita berdua aja Aku mau uh, tunjukin apa aja fasilitas yang ada di kamarnya Terus menurut kalian oke okay, apa enggak? Kita bisa lihat City Life juga karena Semalam ya kita tinggi banget itu soalnya di Bali tidak ada gedung seperti itu guys jadi kayak oh udah lama banget ya nggak lihat gedung-gedung uh, tinggi gitu yang langsung ya udah kita mau cek dulu uh, apa aja fasilitas di kamar ya jadi ini tuh uh, dari luar liftnya tuh sebelah kiri di sana. Pake dua-tiga Itu di Orchard, Orchard Apartment store Masuk Tadi kuncinya Ini buat access card-nya, buka pintu Sama ini buat parkirnya dia Atau di sini ada Masak, ada stafel juga Terus disiapin mangkok, piring, sendok gitu Kalau mau buat mie atau beli makanan dari luar Bisa pakai mangkoknya mereka Ada panci-panci juga Ada ulekan segala loh Ada ulekan loh ya, iya ini kamar mandinya ada ada shower juga, ada air hangat Tuh. terus buat masak ada kulkas juga tapi kosong, toh jadi kayak buat mahasiswa atau pekerja ya. Oh, apartemennya kayak gini, bagus banget, kayak untuk stay sendiri atau berdua dengan teman, park, baju, kasurnya kasurnya ada TV juga, Reggae. Ini ada Wena lagi siap-siap. Halo, lagi siap-siap, oh. Mbaknya mau kemana? Surabaya. Okay. Surabaya tapi flightnya <laughs> jam 3 ya, jadi jam satu kita udah harus pergi Terus ini juga ada rak-rak buat taruh buku Kalau misal nyewa, ini tempat belajar nih meja, meja kerja atau meja belajar Terus ini ada bed, extra bednya Kayak misal ada temen lagi yang mau nginep tuh bisa ditarik tuh Gede juga nih, Semut dua juga sih sebenarnya kecil-kecil, oh, iya -kecil. <laughs> karena jarang kali ya di ada aset, terus kita lihat di luar oh, silaban ini. bisa jemur juga kayak para rak jemuran gitu. di sebelah ada apartemen juga, terus Tuh, teman pemandangannya kayak gini hmm. bisa ngomong sama tangga tapi yang gak takut keinggian ya cuaca panas banget serif tapi pemandangannya kalau malam itu enak banget lampu semua itu tinggi banget Woo. dan kemarin itu gempa guys itu goyang dua kali pas kita lagi istirahat goyang banget merasa kayak runtuh gitu cuman karena kebiasaan kena gempa di Bali jadi kayak ya udahlah gitu. Kita juga nggak turun soalnya ya begitu kan gak ada gempa kesulalah gitu semoga. Hari ini juga semoga gak ada gempa dan cuaca oke okay, karena kita udah mau pulang. Tuh. Dari sini. Gitu deh. Room tournya. gimana buat kalian? Ada yang pernah stay di sini atau yang uh, lagi mau ke Surabaya terus mau stay di Mall gitu ya, biar deket, mungkin bisa jadi referensi juga. Gitu, lumayan okay, oke, nyaman juga tidur juga, nyenyak semalam. Nyenyak nggak tidurnya? Nyenyak. Kalau lagi siap-siap, mau ke bawah dulu, mau ke lobi terus cari makan. So, Sesek gitu dulu untuk room tournya Nanti uh, buat teman-teman yang pernah. Stay atau lagi nyari referensi Mungkin bisa dilihat-lihat dulu Cocok apa enggak eh, Kalau menurut aku Sekelas apartemen gitu Mungkin 7 per 10 lah ya Karena enggak ada di provide wifi sih Enggak <laughs> ada wifi Mungkin wifi sendiri ya gitu yeah. mm -mm. Terus juga Ya 7 per 10 lah Karena tinggi banget juga ya bahaya Baru, Baru stay udah kena gempa gitu ya Terus Udah itu aja Mungkin um, kelebihannya dekat sama mall Terus juga um, bisa masak-masak di dalam Apalagi ya space-nya juga oke okay. Cuman kasurnya yang mungkin agak kegedean Kalau uh, sendiri gitu so uh, ikutin kita terus kita mau jalan-jalan ke bawah untuk mungkin bisa fotowan sama hero-hero uh, dari uh, MLBB di bawah di venue kalau sempat terus kita directly mau ke airport buat pulang kembali ada later Hai guys jadi kita udah mau check out terus caranya gini Masuk ke mailbox room itu, tuh. Mailbox room ada tulisannya kelihatan Gimana ya, itu mailbox room? Lalu langsung deh cari nomor kamar yang kita tempatin buat kembali. Nomornya, misalnya nomornya di mana? Dua, tiga, dua, satu. dua tiga dua satu lucu oke kameranya kamu oke okay, gitu caranya terus kita sekitaran satu lobby kita mau ke pasar grosir atom Surabaya nah jadi di situ tuh ruangan ke, apa namanya melbuk surnya terus kita lift habis oh, oh, itu yeah. ini jadi itu deh guys, lucu kan konsepnya ketemu sama A few moments later